terbaru terupdate, dan terhanya seputar Leslar tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaris seputar di dalam kita kabar pertama adalah sebuah unggahan bahagia kabar spesial untuk kita semua warga Konoha diunggah oleh akun Instagram Leslar kendari kesan satu yang mengunggah sebuah postingan channel YouTube Leslar Entertainment untuk subscribe-nya, sudah mencapai 601.000 bersama ya, dia. Luar biasa, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tentunya secepatnya bisa di angka 1 juta subscriber. Amin. Iya, Robbal 'alamin yuk, kita dukung. Kita doakan selalu yang terbaik, karya-karya dari idola kesayangan kita. Ada kalimat Gibson juga yang dituliskan oleh Leslar Kendari Bismillah Semoga semakin bertambah Terus sukses Leslar Entertainment Semoga selalu diberi kelancaran Amin Masya Allah banyak persahabat ya Banyak komentar juga yang sangat positif Diberikan dari salah satu fans Leslar yakni dari akun safira 429 mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah, bismillah, januari 1 juta, amin yuk kita tepompak, kita doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya, kita lihat juga bersahabat ya ini ada kabar viral juga nih untuk kita semua dihebohkan banyak sekali percakapan komentar ini akun Instagram persahabat ya, yang diunggah oleh akun sahabat Lester Taiwan Kita lihat persahabat ya ada komentar dari akun Cecilia Puka Bupati kok kayak gitu katanya persahabat ya Dan kita lihat ada sebuah jawaban dari lovers Fans Siapa yang Bupati katanya tuh persahabat ya ada juga balasan dari Cecilia Puka Bukannya si Lesti jadi bupati ya, aduh para sahabat ya <guluh> Dapat dari mana nih berita lagi nih para sahabat ya Lesti katanya jadi bupati, aduh ada-ada aja nih Para Marko yang selalu saja tentunya percaya dengan berita hoax para sahabat ya Dan kita lihat di kalimat seni tuliskan oleh sahabat Leslar Taiwan Begitulah kalau otak nggak dipakai gampang percaya berita hoax Please ya guys, upayakan otak lebih berfungsi ya Biar gak fokus katanya tuh persahabat ya Dan kita salvat juga di kolom komentar postingan ini Banyak sekali komentar cute yang diberikan Ya ini dari akun Faulina Aster Mengatakan Bunda Lesti bukan Bupati Tapi Ibu Presiden Negara Konoha Tuh persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain Dari akun manuskor 20 bu Presiden Konoha lebih tepatnya Ngakap korban hoax katanya tuh persahabat ya ini bikin agak ketawa aja persahabat ya. Lesti dikabarkan katanya menjadi bupati tuh persahabat ya. Padahal bukan bupati, lebih tepatnya adalah... Ibu Presiden warga Konoha Masya Allah, luar biasa Yuk kita selalu support yang terbaik saja Doakan mudah-mudahan Lesti bahagia selalu Bersama kakak Rizki Bilaro Amin Berikutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial juga Yang kita dapatkan Alhamdulillah keluarga besar nih bisa makan bareng Tentu Di rumah makan Resto Indonesia, negara Turki, para sahabat, ya tepatnya restoran Indonesia di negara Turki dikunjungi oleh keluarga besar Leslar dan tim persahabatiah ada dan juga tuh yang lagi menikmati masakan khas Indonesia, Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dan dilancarkan apapun yang dilakukan untuk keluarga tim dan Idola kita hari ini. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga sebuah ugahan. Yang dimana ternyata ini ugahan semalam juga, para sahabat ya, tepat di lokasinya di negara Turki, ini kota Istanbul, para sahabat ya. Dan kita lihat juga sebelum ke rumah makan, Leslar keluarga besar dan tim ini mampir ke Arifoglu. Wow, luar biasa banget para sahabatnya sebelum dinner Mereka mampir dulu ke Arifoglu 1944 ya. Wow. Luar biasa persahabatnya sepertinya beli oleh-oleh nih untuk balik ke Indonesia Masya Allah, mudah-mudahan saja tentunya kita disuguhkan vitamin bahagia oleh Lesti dan Bilar Dan ya, berikutnya juga kita mendapatkan momen spesial nih dari kakak deda Lesti Kejora Semalam persahabatnya diunggah kembali oleh kakak Bilar di IGN Yang mana tentu menikmati suasana malam hari di negara Turki Sambil menyanyikan lagu romantis nih berdua banget dipersebab ya. Yuk kita doakan saja mudah-mudahan selalu, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita tetap support, kita tetap dukung yang terbaik untuk lagi kita ini. Masih menunggu ciuman vitamin manja dan terbaru selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah kami berkomentar? Bang mengecapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.